Hai semuanya, kembali lagi di channel Baby Edric and Mom. Ketemu lagi dengan saya, mami Edric dan Kendrick. Di video kali ini, aku bakalan mereview produk susu untuk kehamilan dan juga untuk ibu menyusui. Nah, jadi ini dia produk Prenagen yang berupa yogurt. Ya, jadi ini produk untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Jadi, bukan hanya ibu hamil yang perlu uh, nutrisi untuk dirinya dan bayinya. Sebenarnya, ibu menyusui juga nggak kalah penting untuk mendapatkan nutrisi yang um, lebih banyak dan lebih bagus saat menyusui bayinya. Jadi, untuk ibu menyusui, apa yang dimakan itu dan apa yang diminum itu semuanya sangat berpengaruh terhadap kualitas ASI, memang. Jadi, jangan lupa untuk menambah vitamin ataupun susu, ya, Mam kali ini aku akan mencoba Prenagen Strawberry Blush Yogurt jadi ini bukan susu ya mam ini unik banget dan ini keluaran baru dari Prenagen jadi saya mau nyoba dan langsung aja kita buka ya, jadi, jadi sini kita buka dulu kemunting ya. Nah, untuk cara buatnya. Jadi larutkan 3 sendok makan renagen dalam 180 ml air dingin. Nah jadi ini beda dengan susu ya, kalau susu itu larutinnya ke dalam air hangat Sedangkan kalau yogurt ini dilarutin ke dalam air dingin Nah soalnya yogurt itu kan biasanya emang dinginnya dingin Jadi harus minumnya pakai air dingin, larutin ke air dingin oke jadi sim ini sudah tiga sendok makan dan langsung dia warnanya pink gitu mam dan ini harumnya udah cium wanginya jadi wangi strawberry nah ini dia mam yang tadi sudah kita buat saya coba dulu ya rasanya segar banget dan ini rasa yogurtnya um, juga enak asem-asem um, gitu jadi bagi yang suka yogurt, ini cocok banget diminum di siang hari waktu panas-panas atau waktu sore hari nah jadi aku suka banget kebetulan aku pecinta yogurt jadi minumannya cocok banget sama aku dan rasanya strawberry juga rasa favorit aku nah jadi untuk minuman premarket ini bener-bener emang enak banget aku suka uh, dan kita habisin dulu Ini sudah habis dan di sini aku mau ngasih tahu apa aja vitamin yang terkandung di dalamnya vitamin yang penting buat ibu hamil dan menyusui itu biasanya kan zat um, besi, asam folat, vitamin D, vitamin C dan juga kalsium ya jadi semua itu terkandung di dalam uh, yogurt Prenagen ini. Nah di sini tinggi vitamin B6 dan protein tinggi asam folat dan juga zat besi tinggi kalsium dan sumber vitamin D untuk tulang dan gigi dan juga mengandung omega 3 beserta rendah lemak ya, jadi untuk mami yang lagi hamil dan menyusui yang takut gemuk Uh, ini cocok banget ya, karena rendah lemak, jadi beda dengan susu. Kalau susu itu kan biasanya lemaknya uh, lebih tinggi, dan untuk produk yogurt ini berhubung dia nggak gitu manis, rasanya agak asem, jadi ini rendah lemak dan cocok untuk ibu yang takut gemuk. Dan ini harganya 40 ribuan ya, kemarin kalau nggak salah, um, untuk harganya lumayan, nggak gitu mahal juga. Um, dan aku suka banget uh, produk ini. Aku bakal konsumsi terus di masa menyusui ini. Boleh dicoba juga bagi ibu hamil yang suka mual-mual mungkin cocok untuk konsumsi uh, minuman prenangan ini uh, dengan air dingin jadi bisa mengurangi mual-mualnya mami. Jadi sampai di sini dulu untuk review saya gen yogurt ini makasih yang udah nonton videoku ini jika kalian suka jangan lupa untuk like dan juga subscribe channelku kita jumpa lagi di video berikutnya sampai jumpa